Halo guys, sekarang saya mau menangkap belalang, guys. Menangkap belalang bersama bocil-bocil nih, guys. Tuh, pasukan saya, guys. Wow, ini dia, guys. Belalangnya, guys. Wow, ini yang Tuh dia, guys. Harus hati-hati, guys. Oh, wah, lepas, guys. Wah, lepas. Awas, Ibu. Pergi ke mana? Mana-mana dia Oh uh, berhasil berhasil guys kena. kena guys lihat guys wah, wah. berhasil guys wah. berhasil ditangkap belalangnya guys wah. wah bocil mana bocil wah ini bocil belalangnya berhasil setara nanti kita dibuat masukkan ke dalam ini guys wow ini yang paling besar besar sih ya aduh ada lagi nggak guys aduh waduh wah tinggi sekali guys tidak terjangkau tinggi banget guys oke okay guys itulah cara menangkap belalang guys jadi kita menggunakan alat bantu namanya kadok kalau di tempat saya ya Tuh, pakai kadok. ini dianyam sendiri ya seperti jaring lalu dibulatkan seperti ini guys Tuh. nanti ketika uh, ini di harus di depan ini kepala belalang, ya. nanti belalang akan otomatis loncat sendiri, guys. Masuk, guys, terkena serangga, guys. Ini cara menangkap belalang, guys.